serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang Untuk selalu memberikan kabar terbaru Kabar baik, kabar bahagia dari Lesti Kejurah dan Rizky Pilar. Baiklah para sahabat leslar, dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini Semalam kita mendapatkan cidukan-cidukan vitamin bahagia banget para sahabat, ya Dari idola kesayangan di rumah Lesor ternyata banyak sekali tamu yang hadir yang datang Di antaranya ada Kak Sania berserta suami dan Bang Adi Sky beserta pasangannya Ini tentunya cidukan yang sangat luar biasa ya Mudah-mudahan silaturahmi pertemanan mereka juga terjalin dengan baik Ini momen seru saat mereka lagi main biliar Bang Boril dan suaminya Kak Sania Ini kalah bersahabat ya Yang kalah harus melewati kolong meja biliar ini momen yang bikin ketawa ngakak banget ya Kita salakok juga dengan kalimat caption yang dituliskan oleh leslar si komik Ngakak sama suaminya Sania Masya Allah tabarakallah katanya tuh ya Ternyata suami Kak Sania ini kalah ngambek persahabatnya saat ditanya oleh kasania Kenapa kalah? Eh malah ngambek ya <laughs> Ini sih cute banget Hingga komentar pun banyak sekali diberikan diantaranya dari akun Rahmanah Tina mengatakan Ternyata Podo Bayam B suka ngambek kalau kalah katanya tuh. Emang ada aja kelakuan mereka yang selalu gesrek, yang selalu bikin kita ketawa bahagia. Kemudian juga persahabat ya kita lihat diunggahan IG-nya Papa Billar di tengah malam mengunggah foto Abang L yang sedang tertidur dan tentunya kita salvo kalimat yang diposting oleh Papa B. Di situ Papa B menuliskan cepat sembuh jagoan. Semalam baby L Tentunya dirawat persahabat ya Di rumah sakit Mudah-mudahan sembuh Mudah-mudahan sehat terus Untuk jagoan semuanya Ini bukan jagoannya pandanya aja Persahabat ya Ini tentunya jagoan semua warga Konoha Yuk untuk onti-onti uncle Doakan ya untuk abang L Mudah-mudahan sempat sembuh Sehat Dan semoga cepat aktif lagi nih ya Tantas banget seharian tidak terlihat Ternyata Abang El kurang sehat ya Tetap kita sebagai fans sejati Mendoakan yang terbaik Untuk keluarga besar Leslar Terutama jagoan kita semuanya nih Mudah-mudahan sehat untuk anak pintar Anak salehnya panda dan kita semuanya Postingan ini pun juga kembali oleh akun si Joni Barbar Di sini juga ada sebuah kalimat caption yang dituliskan cepat sembuh anak ganteng Amin Doain ayah cepat sembuh. Onti uncle, kasih selawat buat ayah. Katanya, itu masya Allah banget, ya, yuk Allah masya Allah." Muhammad cepat sembuh untuk Abang Fatih untuk jagoan kita semuanya. di sini juga bersahabat ya, tentunya banyak doa, banyak tentunya respon yang positif diberikan. Di dari akun Leoni mengatakan, "Aku lihat IGs-nya Osa sedih pas dibuka Abang L lagi kurang fit." Semoga cepat sembuh ya, ganteng Mau jalan lari-lari biasanya gitu Kalau baik, betul sekali persahabat ya Kalau baik si, ini sepertinya ada yang mau lancar nih Yang tentunya jalannya bersahabat ya Abang El kan sudah pinter banget nih untuk berjalan Mudah-mudahan ya Abang El sehat dan cepat sembuh Amin Kemudian juga bersahabat ya, kita lihat di unggahan ig nya Kak Novi yang mengunggah sebuah postingan dua couple Ini persahabatnya ada Kak Sonia berserta suami dan Bang Andi Sky Beserta pasangannya Ini sih aduh Masya Allah banget ya Mereka berdua ini luar biasa Teman yang selalu setia dengan Leslar Dan kita lihat juga di kalimat yang diunggah oleh Tehnovit Pemandangan macam apa ini? Katanya tuh aduh Masya Allah sabar ya Mudah-mudahan ternyata cepat juga menemukan pasangan seperti mereka berdua ini masya Allah. Kemudian juga persahabat ya diestimak. Ini ada vlog yang terbaru di Leslietertimer semalam. Abang L ternyata ini pinter banget persahabat ya sudah bisa naik tangga sambil dituntun oleh papa masya Allah. Baby L udah bisa naik tangga sendiri luar biasa nggak nih emang anak pinter banget ya. Mudah-mudahan. Idola kesayangan kita ini selalu sehat, bahagia, dan selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik. Di postingan ini pun tentunya banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan. Salah satunya dari akun, Siti Makrifah23, mengatakan... Masya Allah, suka banget sama printing mereka Tahap naik tangga dapat menstimulasi keseimbangan anak Membuat anak makin percaya diri, makin cerdas dalam mengeksplor dunia sekitar mereka Good job, Papa B Wow, ini keren banget Ini juga satu inspirasi untuk banyak orang Dan berikutnya, kita simak juga bersahabat ya Momen semalam juga Masya Allah banget ya Luar biasa idola kesayangan kita Mudah-mudahan Babi sehat, Papa B, dan suami Kasania itu bersahabat ya. Mereka tentunya luar biasa. Dan Bang Adi Sky juga bersahabat ya, selalu menemani idola kesayangan kita. Ini di rumah sakit bersahabat ya, Masya Allah. Kasania sama suami masih menemani di rumah sakit. Lesti Rizky Bilar, Masya Allah. Kita pokoknya selalu bangga karena Lestlar punya... Teman-teman yang sangat masya Allah, mudah-mudahan yang selalu dikelilingi oleh orang-orang baik. Amin. Dan berikutnya, juga bersahabat ya, kita lihat di sini ada info penting untuk warga Konoha, karena hari ini adalah tentunya hari kebahagiaan juga untuk warga Konoha. Lesti Kejora akan tampil di acara temu Kangen Kagama DKI bersama Ben Kotak. Wodi juga akan hadir hari ini di Ancol. Jangan sampai lupa mulai pukul 9 sampai dengan 15.00 waktu Indonesia Barat Yang akan disiarkan di Instagram Kagama DKI akan live para sahabat ya Live parsial di jam-jam tertentu Jadi jangan sampai lupa terus pantengin Instagram Kagama DKI untuk menyaksikan idola kesayangan kita tampil hari ini Dan berikutnya juga para sahabat menginfokan mengenai polling online sementara The Most Mel Male Celebrities 2022 di pagi hari ini Kita simak persahabat yang untuk Papa Bilar Masih berada di nomor 2 dengan voting 8497 votes Sedangkan Rangga Anzop masih berada di nomor pertama Dengan voting 8991 votes Terus dukung, beda 1% Semangat, warga kona mudah-mudahan Papa Bilar bisa menang Sebagai The karming melon Male Celebrities 2022 dan selanjutnya juga bersahabat ya, info juga untuk warga Konoha karena Dapur Bunda Lesti Kejora akan tayang sore hari ini jam 5 sore di channel Youtube Lesson Entertainment Jadi tentunya jangan sampai lupa, jangan sampai ketinggalan juga untuk warga Konoha ya Saksikan Dapur Bunda Lesti